Aku duduk di tengah rembulan, mengejak alif Ba sampai ya. Setelah itu, buka lemari kaca, kulihat dena, melompat menendang kaca lalu menyelip di antara jari jempol dan telunjukku. Aku ucap sumpah serapah, aku akan menulis dan mengejar mimpiku. Plek adalah satu-satunya paman yang mau mengasuh kami, mengasihi kami, membesarkan dan mendidik kami. Hingga aku sekarang bersekolah di kelas 10 di salah satu SMK swasta di wilayahku. Nama putihara maharuni dan adikku adik. Kedua anak kembar tidak identik yang diasuh Anda karena mama dan bapak kami yang berpisah karena pertengkarannya, Serta teman terbaikku, Firideh. Ia Yating Piatto yang nasibnya hampir sama dengan itu Ia hidup bersama ikut dirinya Rang, Tiara Tiara Tiara yeah. Apa oh, kok yang orang masak? Boten, le. Loh, le minggu ini, kok orang sekolah kowe? minggu ini giliran kelas di, di golei, golei kayu bakar. Pokoknya siang, oleh wis balik, cuma pak manganele. Jumis, Di tadi. Ayo terkembang no nang alas golek kayu. Ya. Ayo Mbak. Mbak Oleh Mbak Bocah, Bocah mas gede kok jasak karpet deh weh Di tadi, udah ngajut cepet Mbak, mas perampung Eh, Pridia, Rene, Rene nungan no, dengku Anggungnya juga dong, no. biarlah Mbak, mas anggungnya juga dong Ya, besok kan ana tugas. Yo karo tentang subha pemuda. Nah, soko sing wacanane karo paling ngape? ke lomba 5 juta. Iya tapi aku durung sempat gawe. Angel, ora ana wektu sisa. Nasi awake kan melolekmu, aku mak tiriku suara parah aku toh wiss, saru reng ngonong-ngonong sama muis gue toh wiss, tapi aku rengsek mau coba nengarep kelas gue belum nolongnya aku ga coba okay, coba, aku isiku nengarep kelas gue kan burung baret ambil gue itu disini koralah wiss toh, pisah toh kan gue malah penak erap penuh susah-susah gara PR meneh yawes lah, tak pake tapi janji lo ya, nah aku saya menang wang ngera oleh nyesel soalnya bian mbak Saisanda aku pernah jarang loh, jarang cuci malahan janji aku orang nyesel mbak, karena aku lulus saya sampai suwe kok orang didaftar ke sekolah ya mbak? mbak yura ngerti dit, mungkin welek banget durung di duit lah orang adil iki. Di tadi ya Allah. Dipule adikmu kan lesu toh. Mau ngomong kalau Pak Lek. Adik miku njeluk sekolah koyok kowe lho. Tapi Pak Lek kuwi jandhu duit. -duit. Mas kerjo ning Jakarta wae, kahanan yo isih koyok ngene. Awake dhewe iso mangan wis bejo. Lek Tiara juga pengen sekolah, pengen ngilangin lek kerja dan supaya nih pengen sekolah kayak adit. Loh, loh, loh luh. Lakmu malah melu melu mutung, ra. Bukan le. lek. Oh lek do mutong apa tak tinggal minggu Jakarta tak obong seragamu. Ben, kau obong lorong melu sopok armpu kono. Lek orang pelunyane nih bak kaki kisah lek adit adit dua sehingga malar mudit ayo gulik adimu, selak ngisim ngisim ni wong Assalamualaikum Ra Ra? Waalaikumsalam ini bisa bawa busuk apa dah? ini lho, aku puisinya Tiara menang juara siji Iki dia tidak akan nah ada update karena Tiara, iya? Loh, Tiara kine, yang di sekolah perempuan apa ya? sebenarnya Tiara sekolahan pinter, sekolah pintar Iki lho, duitnya 5 juta Alhamdulillah eh, hey, pada menang ayo bela Pak, sabar seneng tegas, seneng sekolah nisa banget, si mm. menang enak banyak ya, kayaknya kan lo ngorong banget ya, yeah, makasih ya Allah, sahabat ini rambut, terima kasih, terima kasih aneh, bye lo, gue ngorong sini-sini sayang kayaknya nesung ngelali ya, Pak, siapa? 好吧